Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ipol Bebira. Oke, kali ini kita mau pasang jerat racik ruak-ruak lagi. Oke, teman-teman, ikutin terus keseruannya. Lanjut sana! <tik> satu poin <tuen>, coy <tik> <tik> mantap coy